Pejabat Kota Pembangunan yang terhormat waktu Bupati Sambat secara yang terhormat kedua AKP Provinsi Pembangunan Barat, setelah setelah jajarannya, Bapak-Ibu Anirin yang berbahagia. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, wa'alaikum warahmatullahi namun budaya selalu warahmatullahi Selamat siang dan selamat datang dan untuk kita semua, Adil Ketalino, Pembangunan Kesehatan Uga, dan Sehat Pembangunan. Puji syukur kita hari ini dapat dipertukungkan dalam keadaan di dan selagi, sehat dan kematian sebegak keunian daripada dan Dan sekali lagi, saya bersama pemerintah. Kabupaten Mekayang, mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wali Warta Sukawang yang telah memfasilitasi. Pertemuan pada siang hari ini di Kota Sungai Dan terima kasih kepada Ketua Umum HKTI Dan juga Ketua HKTI Provinsi Kafan Dan pengurus HKTI Kota Sungai Awang, Kota Atas bantuan kepada pada HKTI pada masyarakat di Kebodohan Kayang Bantuan Interdim tim, lagi, atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kebon Kayang ucapan berbuat penyekasi kepada ketua umum partai Bapak Drs. Anwar Anwar Dr. Mujokto, S.IP yang banyak berperan aktif untuk masyarakat Kalimantan Barat, ya termasuk masyarakat di Singkep. Dan memang ini perlu karena di masa pandemi corona ini seperti bantuan obat-obatan yang penting seperti ini penting di masyarakat. Ya kita juga sudah seluangkan pertangga 26 ini kemarin vaksinasi masal, dan juga memang tetangga ini si jambok kebasamb ini harus sama-sama jaga masyarakatnya memperketat prokes dari 5M dan juga tentunya agar terhindar dari virus corona. Jadi harapannya seperti itu. Sekali lagi atas nama pemerintah kecamatan kami mengucapkan terima kasih kepada kader telah memberikan bantuannya kepada bapak Komum, keumum Bapak Jadal Dr. Haji Wawomo S.W.B. dan seluruh pengurus AKTI di Bapak Barat, Pak Terima kasih banyak dari buah-buahan kota yang telah berjalan kasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan tentunya mohon maaf kalau ditutup kata yang kurang saya kenal. Saya akhimi dengan waduh dari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang selamat siang untuk kita semua. Shalom. Om oh, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Ayat kata, Lilo, Syarudha, Terima kasih. <tos> selamat sore bu Wakil Bupati, saya Bapak Bupati Kabupaten Tangerang, saya Bapak ini dari KKP uh, terima kasih banyak untuk seperti ini saya juga terima kasih atas latihan KKP yang kemarin banyak kalian tadi sudah menghentikan kesehatan. Kebetulan sampah setiap urus setiap persetan lagi ah, Jadi tidak diserahkan secara langsung juga. Karena ini apa? kesehatan. Para petugas juga terima kasih atas bantuannya. sampaikan selama selamat kami masuk ke sampah pada waktu itu. Haji mudik boh. Benturan beliau sudah dua kali Pak. Untuk itu maklumlah si tangga Pak ya tangga 16 di apa itu kembali kami uh, mungkin itu dari saya uh, saya kira di Terima kasih. Berikutnya mohon kesediaan Bapak Ketua jati profesi kami untuk